Drink, straight drink from the time and i'm hating the <laughs> on, around the hate and the gang talking that trash cuz the vibes in the fun all the way to the back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 Oke Yang pertama ada event gacha beli satu gratis 1 Jadi telah dikonfirmasi bahwa akan hadir event gacha Vampir Melvolence dan Mischief di game Free Fire Selain kalian bisa mendapatkan kedua hadiah set bundle utamanya Yaitu Vampir Malvolence dan Vampir Mischief Bundle Kalian juga bisa mendapatkan beberapa hadiah keren dan menarik pada web event ini Berikut adalah full tampilan dari kedua set bundle utamanya cuy. Yang pertama ada set bundle Vampir Melvolaence untuk karakter cowok. Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju jubah dengan aksesoris kalung emas, efek aura aura merah di kedua lengannya dan animasi kekelawar yang berterbangan. Terus di sini ada skin celana hitam, skin sepatu hitam, skin rambut putih dan skin kacamata. Yang paling gue suka dari set bundle ini tuh adalah skin rambutnya sih Karena kayak opa-opa korea gitu ya kan Yang kedua ada set bundle vampir versi ceweknya Untuk keseluruhan bundle ini tuh masih mirip-mirip dengan set bundle versi cowok barusan Cuman perbedaan yang paling mencolok ada pada tambahan aksesoris pada skin baju dan skin mahkotanya saja sih Gimana? Tertarik mendapatkan kedua atau salah satu set bundle keren ini cuy Yang kedua Ada bocoran Diamond Royal terbaru Jadi nantinya akan segera hadir dua set bundle terbaru Yaitu set bundle Daulid Hitman dan Dusklet Slayer Bundle dan berikut adalah full tampilan dari kedua set bandel ini. Yang pertama, ada set bandel Daulid Hitman. Untuk desain tampilannya, lumayan menarik sih. Ini cuy, terdapat desain logo Dragon atau naga yang bisa menyala-nyala gitu, berwarna merah di bagian kedua lengan, dada sebelah kiri, dan paha kirinya. Yang kedua ada Set Bundle Dust Layer Bundle untuk karakter cewek. Untuk Set Bundle versi ceweknya ini malah lebih mengarah ke tema ninja-ninja gitu nggak sih? Terus untuk efeknya masih bisa dibilang sama dengan Set Bundle versi cowok barusan lah ya. Yang paling gua suka kalau dari Set Bundle ini tuh adalah skin rambutnya cuy. Karena kelihatan sangat raja gitu ya kan? Kayak wah... Dan dikabarkan kedua set bundle ini akan rilis pada event Diamond Royal selanjutnya Untuk masalah set bundle yang versi cowok atau cewek yang akan rilis terlebih dahulu di server indo Untuk saat ini belum ada info lanjutnya cuy Jadi kita lihat nanti ya Oke okay. Yang ketiga, ada bocoran Weapon Royal terbaru. Dikabarkan akan segera hadir skin terbaru dari senjata M28B Vampir Malfolens yang akan menjadi hadiah utama dari event Weapon Royal nantinya. Dan berikut adalah full tampilan dari skin M82B ini. Wah, oke okay juga nih untuk animasi up-nya cuy. Terlihat di sini seperti sekotak kado yang jatuh gitu lalu bergoyang ria untuk meledak dan doar. Muncullah skin M28B Vampir Melvowland. Untuk desain tampilannya juga tidak kalah keren dengan animasi up-nya. Yakni terdapat efek-efek aura merah yang mengelilingi skin ini dan animasi beberapa kekelawar yang terbang di atas dari skin ini cuy. Untuk statistik dari skin M82B ini adalah Reload Speed plus 1 Armor Penetration plus 2 Dan untuk movement speednya Minus 1 Yang keempat ada beberapa emote dan skin terbaru dari pet flash atau kura-kura yang pertama ada cyber flash pet skin Di sini terlihat ada semacam perisai gitu yang mengelilingi pet flash terus untuk tempurungnya juga bisa menyala gitu dan pada bagian handsetnya juga terlihat menyala serta ada tambahan animasi hologram yang bergerak memutar yang kedua ada festive flash pet skin pada skin ini terdapat desain wajah di bagian tempurungnya Dan ditambah dengan efek aura-aura berwarna oren, percikan api petasan gitu Dan animasi guguran butiran seperti koin gitulah ya Yang ketiga ada gamer flash skin Ya kayak gini nih tampilan skinnya ya kayak bocah cupu gimana gitu Yang keempat ada emote celebrat yang memperlihatkan pet flash yang sedang mengangkat sebuah piala Yang kelima ada emote play Yang memperlihatkan pet flash yang senang karena telah berhasil menangkis beberapa peluru menggunakan tempurungnya Yang keenam ada emote snow off Yang memperlihatkan pet flash yang sedang melakukan dance gitu untuk di Free Fire server luar beberapa skin dan emote pet class ini tuh rilis pada event top up berhadiah 300 dan 500 diamond. Dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan skin pet dan emote ini akan rilis pada event yang sama kurang dari 200 diamond atau pada event mission gratisan. yang kelima ada bocoran inkubator bandel terbaru yaitu inkubator ancient hunter bandel yang artinya inkubator hantu kuno bandel. Gigi dia tajam. Kalau ditangkap kau. <tuh>. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai inkubator bandel ini. Alangkah baiknya kita simak trailernya cuy, sekui. Untuk bagaimana full tampilan dari masing-masing bandel dan blueprint dari inkubator ini... Kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy Yang pertama ada tampilan dari blueprint Unseen Hunters Dari tampilan blueprintnya aja udah kelihatan sangar, keren dan agak serem ya Yang kedua ada 4 bundle Asian Hunters Yang pertama ada set bundle Ironfin dengan desain warna hitam keunguan Yang dikabarkan akan menjadi set bandel yang paling bawah atau yang paling murah untuk desain tampilannya gila sih ini cuy keren keren banget loh yang dimana set bundle ini terdiri dari skin face atau wajah skin rambut putih dengan efek dua kobaran aura merah pada dahinya terus ada skin sepatu skin celana dengan tambahan seperti jubah di bagian belakang dan aksesoris sabuk dengan logo bayi iblis serta skin baju dengan aksesoris topeng iblis yang dimana tanduknya itu Memiliki efek light glow merah Wah Keren keren keren keren keren yang kedua ada Set Bundle Titanium Phantom dengan desain warna biru untuk desain tampilannya masih 11-12 dengan set Bundle yang pertama tadi cuman yang berbeda ada pada warna skin face atau wajahnya kalau set Bundle yang pertama tadi memiliki warna merah kalau yang ini memiliki warna ungu terus warna dari efek kobaran apinya juga berwarna oranye kemerahan dan untuk warna dan animasi dari aksesoris topeng di bagian punggungnya juga memiliki warna biru dan lebih mencolok Yang ketiga ada set bundle mensurite dengan desain warna ungu Untuk tampilannya masih mirip-mirip dengan set bundle yang kedua tadi Cuman yang berbeda ada pada skin wajahnya yang memiliki warna hijau Terus untuk efek kobaran apinya memiliki warna biru Serta untuk animasi dari aksesoris topeng pada bagian punggungnya memiliki warna ungu Yang keempat, ada set bundle Gold Ghost dengan desain warna kuning yang dikabarkan menjadi set bundle di urutan pertama, atau yang paling mahal. Namanya juga set bundle yang paling mahal, ya kan? Pasti lebih keren dan eksklusif dibandingkan set bundle yang lainnya, gitu kan, cuy yang dimana untuk skin face atau wajahnya memiliki warna kuning terus untuk efek kobaran apinya memiliki kombinasi warna oranye kemerahan dan ditambah lagi dengan desain logo topengnya yang ada di punggungnya ini wah udah sih ini kece parah cuy ini set bundle cuy pokoknya kalau kalian mau dapetin set bundle keren ini siapin diamond kalian mulai dari sekarang dah worth it banget sih ini untuk di sepin Spin manja ya kan terus mayor information nih set bundle pada inkubator asian hunters ini tuh bisa kalian gunakan di semua karakter mau itu karakter cowok ataupun cewek bisa gitu kan cuy dan untuk berapa harga dari masing-masing set bundle ini tuh belum ada info lanjutnya jadi kita tunggu info lanjut dari inkubator bundle ini ya Oke okay. Um, gimana nih kalian lebih tertarik mengoleksi set bundle yang mana atau kalian mau borong semua set bundle ini um, kalau Sultan gak usah ditanya lah ya pasti borong <tuh> oke